Kamu maksud? Oh, ini orangnya yang saya maksud. Kok I? bisa mahal ini duluan yang nangkep. Ya, oh. saya daripada kamu berarti. Oh. Andika, oh. andika, kamu, kamu mau ditangkap oh. saya apa dia? Kamu lah lebih cantik. Yeah. Uh. Pasti Andika kaget. Kenapa ini mahal ini adalah ibai. Apa itu intel bayangan. Ya oh. ini memang sudah oh. kerjasama dengan saya lama. Oh. Udah ya udah, udah mau punya kesempatan kan? Sini pegang aja, pegang kamu. Okay. Oh. Jadi kejadiannya gimana tadi? Seperti biasa di kebiasaan uh, kepolisian kita sebelum nyampe harus sub. Oh iya. Sub. Wah, emasnya di sini. Oh i. Kenceng banget subnya. <tuk tuk> Garang jarang komandan. <tuk> <ke> oh, <tuk> eh, nggak ada yang mau juga? Tergantung. <tuk> <tuk> Kamu kan habis sub komandan, masih kuat gak sub <tuk> Setiap sekali Sari. Yeah. iya. Oh iya, benar. Iya, iya. Hal ini, kamu apanya dewa 19 sih? Nah, emang kenapa? Pinter banget bikin aku kangen. Yeah. Wow, oh iya, iya. Tidak, matiin. Loh, loh. Kenapa aku mandarin? Kenceng banget. Kok hasilnya begini? Kok hitam? Kenapa tuh? <tuh> hasilnya malah tulisan, aku sayang kamu. Wah! Ini apa ini? Dari fotografer, endingnya photoshop. Tulisan lu uh, ya uh, se iya, iya, iya. ruang interogasi betul kalau bisa Rizみ。kita interogasi hmm, mas rio di tomon ah oh apa to tomon uh, tomon rio kayak acara zaman dulu ya zaman dulu aneh koriusoporo ya ya, ya udah ya, hai, hai, lagi ya. hai, hai, hai, hai, Kayak film Markov. Yang mana? Ari Ari Ari